Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah ini ada informasi dari media online onlinenya Demokrasi News ya. Di sini judulnya media asing mengatakan tenaga kerja Cina di Indonesia diduga tak dapatkan hak yang layak sebagai pekerja. Nah, seperti apa kronologinya? Coba saya sampaikan, kemudian kita bahas. Tiga tenaga kerja asal Cina di industri nikel Sulawesi Indonesia mengajukan pengaduan ke Komisi Hak Manusia atau HAM atas kondisi tempat kerja yang buruk. Menurut pernyataan dari perwakilan firma hukum, para pekerja di PT Indonesia Morowali industrial park atau IMIC, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah memberi pernyataan. Sebagai manusia, kami pekerja menderita banyak kerugian fisik, psikologis dan finansial, dikutip dari Reuters pada Sabtu 25 Februari 2023. Indonesia mempunyai tujuan untuk mengembangkan daerah Sulawesi Tengah menjadi pusat penghasil baterai untuk kendaraan listrik. Dikarenakan cadangan nikelnya yang melimpah, oleh karena itu banyak para pekerja yang mengeluh akibat kelelahan karena didorong untuk terus bekerja dengan giat. Lebih dari solusi kesepakatan bernilai 15 dolar yang telah ditandatangani oleh produsen global termasuk Hyundai, LG, dan Foxconn dalam waktu 3 tahun oleh perusahaan tersebut. Selain itu, banyak perusahaan Cina lainnya yang telah menjadi investor untuk mengembangkan industri nikel di daerah Sulawesi Tengah. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di perusahaan tersebut saja. Bulan Januari 2023, terdapat kerusuhan yang juga terjadi di Sulawesi Tengah. Melibatkan perusahaan nikel Cina yang bernama Jiang Sudelong. Kejadian tersebut menewaskan dua orang pekerja yang salah satunya berwarga negara Cina. Firma hukum AMAR dan salah satu kantor hukum mengatakan pekerja ini mengalami kondisi tempat kerja yang buruk. Hal itu termasuk juga kurangnya peralatan keselamatan kerja dan jam kerja yang terus menerus tanpa istirahat serta pemotongan gaji. Tidak hanya itu saja, paspor milik tenaga kerja Cina juga ditahan, dan mereka dilarang untuk membentuk serikat buruh. Erlangga Julio dari firma hukum tersebut mengatakan bahwa tidak tiga nega tenaga kerja Cina yang mengajukan komplain tersebut sudah diperlakukan tidak layak di antara tahun 2020 dan 2022. Uli Parulin Sihombing dari Komnas Ham mengatakan. Bahwa Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perusahaan tersebut Namun mereka sedang memproses pengaduan dari para pekerja imip. Para buruh mendesak Komnas HAM untuk mengusut dan memantau pelanggaran HAM yang ada di wilayah imip, Baik terhadap pekerja asing maupun pekerja Indonesia Meskipun terjadi pemeran tersebut, pihak ini tidak langsung memberi tanggapan atas hal yang melibatkan perusahaannya tersebut. Nah, baik kawan, ini itu tadi infonya dan kronologinya. Yang pertama bagi saya adalah dengan adanya kasus ini, dengan adanya info ini, harusnya nih pemerintah segera bergerak cepat mengecek. Seperti apa yang terjadi di perusahaan ini Dicek semuanya di dalamnya Ada apa? Apakah pemotongan gaji ini berlaku Kepada seluruh karyawan yang punya masalah? Apakah jam kerja yang terus-menerus berlaku Kepada seluruh tenaga kerja yang ada Baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal? Apakah terkait keselamatan kerja yang tidak ideal juga berlaku kepada seluruh tenaga kerja yang ada, baik lokal maupun asing? Ini harus dicek betul, ya harus dicek betul. Nah, jika memang ya tenaga tenaga kerja Cina yang ada di perusahaan, ya yang ada di Sulawesi sana yang di nikel, ya sebaiknya pulang saja kalau seperti itu, pula biar diambil alih oleh tenaga kerja lokal Nah, biar tenaga kerja lokal yang kerja di situ Nah, tentunya kalau tenaga kerja lokal Yang pernah saya monitor ya Pernah kejadian bahwa so, eh, Ini entah di, di perusahaan mana yang ada di Sulawesi tengah Katanya mau sholat jumat aja susah karena tenaga kerja lokal mayoritas Muslim, mungkin kalau terkait tenaga kerja Cina, ya mungkin tidak ada sholat Jumat. Karena bukan Muslim, makanya mereka dikerja terus. Itu kalau masalah tenaga kerja, nah terkait nikel, ya ini sudah hiliris, hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa jika Sulawesi yang melimpah hewan nikel di sana sebagai bahan baku pembuatan baterai ya baterai itu apa baterai untuk mobil listrik motor listrik dan banyak lagi maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memproduksi baterai dengan cadangan nikel terbesar berarti seluruh negara-negara dunia baik negara-negara barat negara-negara Eropa ya negara-negara Manapun akan tergantung kepada Indonesia. Dan juga saudara ketahui bahwa setelah pemerintah berencana ya menghentikan ekspor bah montanikel ke Eropa, nah kita ini mau diserang. Artinya kita dilaporkan ya, dilaporkan ke WTO ke di mana itu. Ya, terkait kebijakan pemerintah. Padahal ini nikel kita. Ya. Kalau kita kirim ekspor dalam bahan mentah, kemudian setelah itu kita beli barang jadi. Wih, ngeri kali kawan, ngeri kali selisihnya. Nah, itu ya beberapa waktu lalu, waktu ada pengarang Pak Prabowo di rumahnya, kan saya hadir. Itu juga dibahas masalah nikel termasuk boksit ya dan beberapa yang lain jadi di situ kalau nikel itu sebagai bahan baku baterai dibuat di Indonesia kemudian diekspor, ekspor wow, itu berapa kali lipat keuntungannya itu ratusan ya guluhan bahkan ratusan kali lipat keuntungan kita nah beberapa waktu lalu di Maluku Utara ya kalau nggak salah Maluku Utara ya itu Cina di sana sudah Ngambil berapa banyak nikel yang dibawa bawah itu Bahwa mentah ya, Yang akhirnya Gubernur uh, Maluku Utara angka bicara Bahwa secara data Secara catatan eh, Ya ekonomi meningkat di wilayah Maluku Utara Meningkat itu secara catatan Tapi fakta di lapangan masih banyak rakyat Indonesia di Maluku Utara yang miskin nah, itu kawan Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan